sedek aku bang, bang sodok aku bang Bang sedek aku bang Iya Aku beneran anjing <laughs> oh, Nempel ketemu mati Vivi Oh No, beg beg beg detik Habisan bisa ganggu kita buff-nya. Saya dimukba, oh manggu. Ah goblok. Guys, okay. sama mati. Good evening everybody. Sampai Wah, tidak no. Kenanti gila dulu. Titik darah pengabisan ini gue everybody. Sorry, baik-baik. benteng <cough> <nervous> <London Holmes> metal kalau metal ya yeah. salam kayak gitu guys. <gli advice> <how> <einladı> <essapie> nice my team nah. Nice. sayang sayang sayang, sumpah itu taygirulnya mantep cok, berani gitu loh. yang penting memakai tayg cuman kayak gitu doang sih berani. Iya, ada di sini cacing. Sangih ini di Amin mulu, cok Ah, Bapak Tigrul yang terhormat itu loh. Oh, cok Tigrulnya di situ lagi tuh. Nah, malah rame banget kan di bawah, coy Gue udah mau jalan ke Buff lagi jauh amat. Lagian, nggak kata ekstensi, nggak terlalu Ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ada ling, takut mati gue Bukan 500. bedanya langsung, 500 beda, 500 oh, <tuk> ini di ruwamin mulu biar ini, biar nggak ngabulin buffnya si Ling you. Yeah. Pek-pek babi rusa atau diambil ini sama ini. rasakan itu, nggak hmm. ada skinnya sih, nggak apa-apa kakak, nggak punya skin tapi gigi udah pada punya skin, tapi blow on. kitaan nah dikiri lo kirim giriro... sprei lu lihat serenangnya aja nggak punya skin Kata gigi bener kan? betul banget kayak yoga betul banget kamu mega kill mantap ini cowok cowok guys. si Freddy, tuh liat canggenya mantap oh jenis, jadi bisa nge triple kill canggenya cok itu liat canggenya di mana di alam, dari di ujung ajaaam percuma everybody, <laughs> betul banget everybody kakak ceng seceleng namanya jelek banget lengnya apa tuh kak? mas lejin gampang Masih legend, masih bisa kebaca rotasinya. Oh, dimitik bu, Kena mental <laughs> Aduh, ini main game. Partner T lagi mana gimana dong? udah dijawab, gue maco. Baik kan, jarang-jarang ada sering yang jawab kayak gitu. Lah, kalian yang toksik. Oh maaf. Hai, pada hai, hai, iya hai, iya, lebih hai, lebih hai, hai, hai, hai, hai, hai, lebih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ampun ga jenak Toing toing toing oh. Eh keberasan Sodok aku bang Bang sodok aku bang Iyaaah Kena sodok beneran anjing <guluh> Oh tapi kamu mati bang. Oh no, beg beg beg Beg beg gatel gatel gatel good game aku yang cewek suka aja sama kak fra, Cerita ceritanya gemes, gemoy <guluh> salam kenal yang cewek Eh awas itu waduh, leng wai wai wai leng iya, kena kurung nih everybody oh no buruk rasakan kesakitanku gitu bukan guys luarnya parsa rasakan kesakitannya nice kesakitanku tas tas tas tas hai cantik hai ganteng legendary Body. emang sesuai namanya lainnya sangnyinya hmm, oh, guem ampun dice kasih goyang sampai bawah DJ nggak mau pulang maunya di goyang nggak mau pulang goyang sampai bawah sampai bawah keto <laughs> ikutan besok lagi, besok lagi. Gak mau pulang yang sampai bawah Aduh, aduh, keseret anjing mati gue mati.